Oke, oh guys, selamat datang di channel YouTube saya. Nah, di sini saya mau masak makaroni. Nah, sebenarnya kalau makaroni sih orang-orang udah pada tahu ya resepnya. Cuman saya membagi resep makaroni ala anak kos atau anak perantau. Sebenarnya resepnya sederhana sekali. Ya, cuman di sini ya kita berbagi aja barangkali ada yang belum tahu, bingung memakan apa, punya makaroni ya. Nah, kita bagian. Oke, okay, teman-teman, bahan-bahannya di sini terdiri dari tiga jenis makaroni ya. Di sini ada makaroni kerang, ada makaroni fusili dan ada eh, makaroni oh, ini yang penegiti. Nah, di sini teman-teman bisa pakai merek apa aja. Di sini saya pakai merek eh, La Ponte dan satu merek eh, apa dari pasta sedap ya, eh pasta sedani. Nah, untuk bahan pasarnya sendiri tiga jenis Nah untuk bumbu-bumbu yang tambahannya jangan lupa teman-teman pakai bawang merah pakai bawang putih bawang putihnya satu siung bawang merahnya kita pakai dua siung dan e, cabe rawit ya ini cabe rawit e, dua butir telur Nah untuk garam jangan lupa garam terus pakai tomat e, ini E, saus tomat juga dan bumbu tambahannya ya. Di sini sih bumbu tambahannya saya bikin sendiri. Mungkin teman-teman di rumah bisa bikin sendiri juga terdiri dari kurang lebih kayak kunyit, merica, jahe. Nah, ini sih resep e, rahasia sebenarnya ya, tapi teman-teman juga bisa bikin sendiri itu mah gimana variasi teman-teman aja. Nah, itu ya untuk bahannya -bahan. Oke, kita lanjut ke proses pemasakannya teman, -teman. Pertama-tama kita rebus air kurang lebih di sini eh tiga mangkok ya tiga mangkok bakso atau sekitar setengah gayung ya tunggu kurang lebih sampai uh, apa sampai mendidih ya sampai mendidih oke okay. oh awesome. yeah. <tuk> nah udah ya, diaduk ya, kita tutup sampai mateng oke teman teman sambil nunggu pastanya matang, nah kita terus oh, ya, ya bumbu tambahan tadi dari mangkuk merah ya. segini ya matangnya saya juga terlalu suka sampai bincik orang sedang melihat hatinya nah jadi uh, sekarang kita uh, saring ya uh, ini angkat ya kita pisahkan air sama uh, rasanya sambil matiin kompornya. kita proses penumisan bumbu ya yang sudah yang sudah tadi kita iris iris yang dari bawang ini bawang bawang merah kita sampai sedikit atau What? Oh my God! Orang Indonesia makan bubur aja di semua ya. Ini ya. Nah ini masakan yang udah tadi kita masak. Saatnya kita makan ya. Jadi teman-teman kalau mau bikin apa-apa eh, cara masak, apa mau bikin masakannya ah, boleh. Mau bikin apa saja. Ini, ah, 이, ah. ini bumbunya, tiene, ya. Lengkapnya. Ini di sini bumbunya dia keren banget ya masak banget. Ada telurnya juga, ada bawang bombay juga. Oke. Makasih ya. Mungkin gak nyampe tapi rasanya enak Kok bisa dicobain. Jangan kok kerupuknya ya? Oke so guys, segini aja ya, untuk banget orang, jadi tutup aja videonya ya Jangan lupa subscribe ya Kasih